Assalamualaikum. Waalaikumsalam prikon mas, Jangan ah, ke Priwe Kanan apa sih, Mas? Kanan apa? Jadar jemput Harus oh, di jemput, Pak iya, lali, Siapa? Siapa? Iki nembe metu sekopete Si toilet itu malah dijemput, apa sih? Mas, nah, mikir je. Mungkin kok pete niki enam D, ya? ngegas saking PT mas. Oh, oh, kok pete ya? Udah sempat jemput yeah. ya? kita nih, iya oke. Kenapa gak? kenapa mawon lah mas? Napa mawon? Kapa ba, banget mau ya? sami kalian jenengan mawon. Ush, pengklaminan itu rak film. <coughs> Dan, ini lapar nggak apa ya? Gak. Tahu pengro-ro? Ro, apa gak ayam lah? Ya, ada apa? Hah? Gih Terus ayam, Pak, ya? Yuk, habis Pak, gambar nang Facebook, fotonya siapa? -foto -foto. Ya, fotoku, -foto, Mas, laptop. -foto. Oh, beda ya, harusnya ngasih ini ya? Kenapa? Lebih beda lah, lebih agak ngasih ini, jadi foto kain mas sampe kayak kaya manis ya mas? udah kena manis kaya gue tuh kaya senyum banget mau noh terus-terus nak, balangi sendalisan loh, bingung lebay banget kok lamite Allah. Orang sadar-sadar, orang mungkuli malah Oh ya, orang mungkul Masa? Iya Tapi kayaknya, bahasanya ngapak ya? Iya, memang ada ya kalian lho, kayak aneh Mungkin juga Cepok Cho các bạn cảm Mas, Mas, Mas. geng Mau ya. lah. mau kan? taruh Oh, iya Lu ngapa? Mas. Biasa lah Biasa ya Ya, mau dia Ya, mau malang kan terus ya ya Bahasa sebagai alat komunikasi seringkali justru membuat kita miskomunikasi. Tetapi di lain waktu bahasa juga mampu menambah pas duluran. Pandai-pandai menempatkannya adalah sebuah pilihan yang bijak. Monggo, kamera, roll, action bukan kok kayak rempahmu gue, udah rempahmu nih salah action, ya Ya, Action! Oh atau... Aduh, Dan kedepannya makin bagus hasil syutingan kita. dulu dulur AB sing pada lewat saya uh sambel, Selamat